satu sakit maka akan Semua merasakan sakit juga

gelbar LC Satu sedih maka akan Semua merasakan Sedih juga Ayo tambahkan teru Rasa solidaritas

Ayo tambahkan terus Ayo tambahkan terus Rasa pendulimu Sesama kita dikeluarkan Gilber MC Selahkan

Iya, Iya, bagus. Pindah, Herman, air air ah. Herman.

Nih ya, bebas itu oh, lama, yuk! Enggak, <laughs> Jangan lama, yuk! Langsung bus aja, ambil ya, turus. <laughs> hey, aja. Oh, dulu. Yang temuin, Wei, temen dulu, temen. Urusin, urusin dulu. Gue, gue, Terus

Oke, cepat langsung.

Masuk, Masuk. Hey Uang. Oke. Ya, yani,

Once. Yok.

mentor Jaya. Nih. Mana ketuaan? Aduh, ini nih nih, nih. ketuaan, nih? Ya, ketuaan. Ketuaan. Oh, ayo. Mbak, emang eh, makin tinggi sih. Ini dia mukanya. Nama saya ya. Bang? Eh, uh, Ahmad. Nama dia. Iya. main nih hari ini. Apa udah? Uh, sekali lagi main nanti ketemu Gilbert Abangnya belum main nih kayaknya. Uh, saya enggak main, saya coach ketuanya. Oh, ketuanya. Buang gimana sih main di sini? bagus ya. Sekali kapan terima kasih buat

keluarga Gilbar FC mendoakan semakin kompak, iya semakin berjaya, semakin maju. Gitu. Lapangannya bagus pak, lapangan bagus. Tapi tim dari mana nih bang? Saya dari tim Ujung Harapan. Ujung Harapan? kayak Nur Oh Haji Nur Ali. Iya. Udah pernah kesini bang? Belum pernah. Belum belum pernah. Baru ini. Baru ini. Iya. Emang eh, kesan kesana nih bang? Main di sini gimana sih bang? Iya. Kesan -kesan, ya Kesan kesana ya?

apa, apa ya kesannya nah, san intinya kesan. ya, kesannya, kesannya, kesannya bagus jadi banyak teman kita gitu aja silaturahmi jalan gitu. jadi bisa kenal sama tim tim dari luar gitu, khususnya tim gilbar FC ini tim apa namanya Bombay FC Bombay ya, Bombay FC terus

Nama sejarah kampung sebenarnya bukan Pak. Adik kamu, kami gitu kan langsung namanya Al Mahrur. Dahulunya, kamu Al Mahrur itu dikenal Bombay. Bung -bai. Bung -bai. Iya, katanya mah kebun ya. Oh, kebun di Bombay, gitu. iya. ya? iya. Jadi disingkat Bombay. Gitu. Kalau di Bombay itu, kita semuanya itu dalam apa ya? Kekompakannya dan kekeluargaannya

yang bikin beda apa sih bang keluargaannya kekeluargaannya iya. ya ini dari siapa ya BPS yang bendungan puncol ah bendungan puncol bendungan puncol itu di daerah mana tuh ini apa Boyol kerahan kerahan kerahannya pasti bentuknya ini semua bo karena kecamatan anakan anak-anak sini aja

ompaknya. Nah cara menyatukannya itu gimana? Apa udah langsung? sering ada rapat aja habis ada confirmation di Discord, di grup. Ayo semangat ayo, ibu-ibu Kok kenapa? Jarang-jarang kan. Ya umur kita direkam Kang. Eh, bukan YouTube jangan-jangan. Iya, kadang YouTube kan.

Nah, ini rame rame terus dari tadi iya yeah. oh, oh, rumah aja kalah iya dong <tuk> <tuk> kesini lah ini <tuk> nah, kesan pesannya nih main di sini gimana nih beri dukungannya nih oh, kesan kesannya seru sih main di sini ya kesan pesannya apaan kesan pesannya kita main, ya dukung laki lah selalu lah mana yang mana langsung? oh nomor tiga oh lagi main. oh yang juga oh, nomor tiga juga

banyak banget tiganya. <laughs> mana nah, ini teh eh pesan pesannya main di sini nih ya, pokoknya seru yang penting harus rumahnya <laughs> ya kalah pun kita. tapi kalau tuan rumahnya kita ini kok nggak ada nasi uduk ya? mana <laughs> nasi uduk pulangnya? iya oh, talilan aja pulangnya kan.

susinya iya kan tuh

Pakhan, Pakhan. Oke. depan

itu kawa aja tahan dulu ayo ayo mantap berapa

ada ini kamera nak bisa Bagus, bagus

Yo, yo, yo,

ya <tuk> ini <tuk>

Jauhin apa sih, jauhin oh. Aduh oh. <hite> eh, yeah, <laughs> jangan Masih, masih Masih, masih Masih, masih

David David David David David David David David David David David David

ongga lagi, kan dia ayo boleh, ya, ya. oh, ayo dekat dia <tuk> dia oh, dekat, di yuk! Yuk dekat! <tuk>

kali Kayak... nah oh. tuh tuh

Ambil, diambil, diambil, diambil, Bro, Terus, terus Dapetan terus Terus, Wih Bang, bang, Tunggu. bang <laughs> mati, bang <laughs> Dikon,

Ya lihat Ujil, Ujil. Kak. Ujil. Ujil. Ini Yang penting nasi padang.

jangan ditakut, ke

Biasa. Berarti ah. aku biasa. Ah. Oke, terima kasih semuanya. Ini ah. kita makan barang ah. nih bawah. Oh. <laughs> oh. oh, <laughs> oh. <mulai> Mau <laughs> <tari>

terima kasih. terima

kayak kayak pelan pelan, pelan pelan, pelan pelan,

Oke, ya sama-sama ya biar lebih meriah lagi kita sambut juara empat kali ini B P.

Man of the mess di keeper okay. tuh, di man yeah, anyway, bang, team, oh nah, bang Ma Kuat, kertas. ya -ba bayarin, <usur> gorengannya tambah 2 berat lewatinnya lewatin

wakilin bang Itu kali ini jatuh pada bomboes Bawa sampai kapten mana 10 10

Nah, JP maju semua antar JP maju semua. Iyalah. Ya kita sambut juara dua pada sore kali ini buat jatuh pada Juve ini. Ayo. dulu dulu rahasia, dulu <mensukkan> wah, dulu. Perwakilan <supac> <segapan millet> <unterwegs Serbia> dulu.

Barang -barang semua Tapi Pak, teman leman di Ayo, ayo Ayo, sini. sorry

<restoran>... Ah, tuh, ya? ntar kan ada <upi> <menLaugh> Ayo. udah juara aja. ini. dah, ya. udah, ini. yang sedang berjuang.

Untuk mengharumkan namamu, Lihat kami Kami yang sedang berjuang. Dengan semangat kami Untuk membawakan dirinya